Assalamualaikum, halo guys. Ya, di video kali ini kita mau ini, guys, unboxing sekaligus review singkat ya, laptop sekaligus tablet. Ya, ini guys, ya, Lenovo. Jadi, laptop sekaligus tablet Lenovo ini e, memang sudah dibekali oleh prosesor e, Intel Celeron RAM 4GB, kemudian kamera yang super jernih. Kemudian setelah itu sudah ada Windows 10 nya juga Yuk langsung aja tanpa lama-lama kita lihat yuk guys yuk Let's go Oke ini dia guys Laptop sekaligus tabletnya ya Lenovo IdeaPad D330 Oke guys ya kita lihat dulu ya dari packaging nya ya Tapi sebelumnya guys ini udah saya buka ya karena pada saat, apa namanya, beli di toko resminya emang harus kita cek barangnya jadi sudah saya buka dan kita lihat langsung isinya apa aja ya ini dia guys, Lenovo CPU Intel N4020 1 GHz RAM 8GB, Storage 128GB GPU Integrate Display 10,1 inch Kemudian baterainya 2 sel dan OS Windows 10 Pro. Oke guys ya. Ya di sisi-sisinya tidak ada apa-apa. Ini dia Lenovo IdeaPad D330. Oke kita buka aja langsung ya. Nah ini dia. Nah, pinggir dulu. Kemudian ada apa aja. Nah, ini free ya, guys. Ya, free mouse. Kemudian, ini ada manual book, dan ini juga free, ya. Mousepad, kemudian, nah, ini dia keyboardnya, guys. Ya, kita lihat dulu keyboardnya. Ya, nah, ini dia, guys. Keren ya, oke. Nah, ini ada portnya ya, USB. Sebelah sini juga ada port USB ya, oke. Kemudian kita lihat di kotak ininya, nah. Ini ada power kabelnya ya. Oke. Kemudian apalagi kosong ya, guys ya, kosong. Nah, yang terakhir kita lihat ini dia tablet sekaligus laptopnya guys. Nih, wow. Lainnya, nah ini jadi e, nanti disambungin ke keyboardnya ya. Kemudian ini ada portnya, USB-C, ada ini port e, power adapternya, ini ada tombol volume up down, ini ada tombol on off. Kemudian, apalagi habis habisnya Oh, ini ada headphone jack ya. Oke, kita coba hidupkan ya, guys. Oke, ini ya, guys. Ya, sudah kita hidupkan. Ya, inilah tampilan pertamanya. Saya juga sudah minta beberapa aplikasi untuk diinstal ya untuk kebutuhan kerja seperti office ada pdf Zoom ada WhatsApp desktop telegram dan ini untuk printer scan nya dan beberapa lah yang lain ada browser Google dan Mozilla ya guys ya ini dia nah, ini tampilannya sudah terhubung dengan keyboard Oke Oke kita pindah ke kamera depan ya Nah, jadi guys setelah pemakaian laptop tablet ini beberapa hari saya membuat review ini menjadi tiga bagian ya e, yang pertama kelebihan yang kedua kekurangan dan yang ketiga adalah kesimpulan nah, yang pertama guys ya jadi, meskipun tablet laptop ini hanya berukuran 10,1 inci tapi resolusi layarnya sudah full HD guys ya jadi full HD sehingga tampilan layar yang dihasilkan pun sudah sangat jernih menurut saya kemudian guys untuk multi touch-nya ya juga responsif ya bisa digunakan untuk mode tablet maupun mode laptop seperti ini tapi yang paling nyaman memang digunakan saat mode tablet ya kemudian untuk kamera depan jernih dengan resolusi 2MP fix fokus siap digunakan kapanpun kemudian Ukurannya juga ringkas guys. Port yang disediakan juga cukup lengkap termasuk USB Type-C. Kemudian ukuran touchpad yang sangat lega dan besar. Kemudian daya tahan baterai yang cukup lama sehingga pemakaian saya sekitar 12 jam atau bisa dua hari guys. Nah untuk kekurangannya pasti tentu juga ada guys. Jadi kekurangannya ada beberapa. Yang pertama, uh, Intel Celeron yang mempengaruhi performa. Tetapi tentu tidak menjadi masalah bagi saya yang hanya menggunakannya untuk kebutuhan office dan browsing saja. Kemudian bicara soal gaming dan desain gambar 3D tentu sangat tidak cocok menurut saya, karena kartu grafis yang terpasang tergolong standar. Kemudian yang ketiga guys, port USB type C tidak bisa untuk isi ulang baterai. Nah, kemudian yang selanjutnya keyboard kurang nyaman menurut saya Karena ukuran yang ringkas itu membuat jarak antar tombol yang cukup berdekatan Nah, kemudian yang terakhir guys touchpad terkadang kurang responsif Oke okay guys, jadi sekarang kita masuk ke sesi uh, kesimpulan ya Jadi untuk kesimpulan kita dari tablet atau laptop ini E, masih mumpuni untuk menunjang produktivitas sehari-hari yang ringan seperti office atau browsing. Kemudian untuk dimensi yang ringkas sangat cocok untuk pekerja yang cukup mobile yang bekerja indoor-outdoor secara sehari-hari. Tak lupa pula dibekali dengan baterai yang tahan lama dan layar yang jernih. Dengan harga 5,1 juta dan dikasih free mouse dan free mouse pad perangkat ini siap untuk membantu menunjang produktivitas pekerja, mahasiswa maupun pelajar yang kebutuhannya eh, tidak terlalu berat menggunakan spesifikasi tinggi terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai semoga bisa bermanfaat dan memberikan referensi untuk kalian yang mencari tablet atau laptop yang ringkas dan juga bisa compact untuk dibawa kemana-mana Like jika kalian suka, share jika dirasa bermanfaat Dan subscribe untuk tidak ketinggalan konten-konten kita di video selanjutnya Sampai ketemu lagi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh